whatsapp oke teman teman kali ini aku mau nge-review si merah fiction aku ya langsung aja kita review nah ini dia si merah jadi ini teman teman ya e, ini baru aja tadi aku ganti striping ya jadi penampilannya setelah diganti striping seperti ini teman teman mari kita lihat dari jauh yuk Nah, tampilannya seperti ini teman-teman Ketika kita lihat dari jauh ya nah, Jadi seperti inilah Setelah sudah saya ganti stripping Tampilannya seperti ini Kita lihat dari dekat Oke. Okay. Uh, maklum ya, kayak kurang melihat nggak rapi gitu ya Soalnya pasang sendiri Kita lihat dari belakang, oke. Jadi, seperti ini, jadi seperti ini, teman-teman. Ehm, buat teman-teman, mungkin yang mau pasang striping seperti ini, nanti aku cantumin linknya, ya murah cuma 65.000 ribu aja udah bisa kayak gini e, mungkin teman-teman punya saran ya untuk aksesoris apa mungkin yang perlu saya tambah biar makin ganteng silahkan tulis di kolom komentar Oke, teman-teman, mungkin cukup itu aja ya review si merah kali ini. Nah, jika kalian suka seperti video seperti ini, silahkan like, comment, dan subscribe-nya. Terima kasih.